lalu account payable kemudian dokumen entry dan pilih FB60 invoice. Teman-teman diminta untuk menginputkan company code, kita isi 1000. Lalu continue. Setelah itu, dalam tampilan ini kita perlu mengisikan data seperti yang ada di tabel nomor satu. Vendornya kodenya 200 Kemudian invoice date-nya hari ini. Lalu amount-nya kita langsung isi 11.600 euro. Tax amount-nya kita juga langsung isi 1.600. Lalu itu di bagian bawah ini kita isi GL account-nya 476.000. No, no, no. Maunya bintang. 47600 itu untuk coffee supply ya teman-teman. Lalu teman-teman arahkan ke sebelah kanan. Kita akan isi call center. Ini dengan call center yang tadi kita buat yaitu SAP 01 strip A nomor login. Mohon jangan salah untuk memasukkan call center. Jadi sesuai dengan exercise 5 strip 4. Setelah itu kita dapat menekan tombol enter apabila sudah oke, okay, tidak ditemukan error, kita bisa klik pause. Nah, di sini ada konfirmasi tentang aturan pajaknya. Karena kita akan menyetujui aturan pajak ini, maka kita tekan enter saja. Dengan adanya nomor dokumen ini, ini menandakan bahwa kita berhasil untuk memproses vendor invoice. Demikianlah video penjelasan mengenai exercise 5-5 untuk memproses vendor invoice. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih.